Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini, Awir Official. Nah, kali ini saya berada khususnya di Singgalang Motor. Salam otomotif, salam satu hobi. Nah, kali ini di depan saya terdapat satu unit mobil terios Daihatsu ya yang saya akan review sedetail mungkin bagi teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana tahun 2018 bagian kap mesin sudah terlihat kinclong sekali warna yang sangat elegan tampilan yang memukau bagian bumper Di sini memiliki tikungan bagian di lampu fog lamp, bagian volume kanan dan kiri sangat bagus dan luar biasa sekali bagian list chrome sangat elegan dan bagian emblem atau logo masih orisinal di sini kami juga menggunakan velg mobil ukuran ring 17 dengan ukuran ban 215 60, 17 di bagian depan headlamp, seperti mata elang yang sangat tajam. Wow, sangat luar, luar biasa sekali bagi teman-teman atau rekan-rekan untuk meminang Daihatsu Terios tahun 2018. Di sini kami buka harga 225 juta nego di tempat. dan kami pun bisa memberikan dp angsuran awal 52 juta tergantung leasing yang kami pakai bagi teman-teman yang berminat so silahkan saja kontak person ke nomor 08 13 65 65 next kita review sedetail mungkin terios tahun 2018 ini dia Sini sudah memakai sistem transmisi matic tahun 2018, sangat bagus sekali dan sangat elegan untuk dipinang ya, Mas Bro. Ya, berjauh <laughs> sangat luar biasa sekali ya. Next, kita review bagian belakang. interior dalamnya sangat bersih sekali dan masih terlihat original dan original next kita lihat bagian bekasi belakangnya terus tahun 2018 TPR dengan transmisi matic Daihatsu bagian lampu yang sangat legend sekali ya di sini memiliki Variasian fisik Yang sangat bagus next bagian dalam Di sini memiliki 2 unit sorry tahun 2018 dan ini merupakan udah memakai sistem transmisi metik dan ini manualnya tahun 2018 warna hitam dan itu warna kecoklatan warnanya sangat menggila ya teman teman yang berada luar sana ini tahun 2018 juga TPR dan ini manual harga sama bersahabat di sini ya 225 juta per rupiah nego di tempat Next kita lihat juga bagian dalamnya nanti ini bagian velg sama-sama 215 60R17 bumper yang bagus. lagi dikunci pokoknya ini bagian yang sangat luar biasa dan bagus khususnya di segala motor bagi teman-teman yang berminat so silahkan saja kontak person ke nomor 8813-74656554 karena kami akan mengutamakan kualitas serta mutu yang sangat bersahabat thank you terima kasih banyak semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu.